ada beraneka macam topping ada sosis, telur, tomat, jamur enoki dan timun. Ya pemirsa yang belum subscribe subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya Ada yang Kali Jangan <tuk> lupa like, Yap okay.